Liga Champions Group Chelsea City bungkam Barca 3-1. Manchester City berhasil membalas kekalahan mereka dari Barcelona. Meski ketinggalan lebih dulu, citizens mampu membungkam Barca dengan skor 3-1. Menjamu Barca di Etihad Stadium, Rabu, tanggal 2 bulan 11 tahun 2016, dini hari WIB, City tak diperkuat kiper utama mereka, Claudio Bravo, yang terkena skorsing. Posisi Bravo di bawah Mister digantikan oleh Willy Caballero. Sementara itu, Barca kehilangan sejumlah pemain pilar mereka pada laga ini, Gerard Piquet, Jordi Alba. Dan Andres Iniesta absen akibat cedera, Barca unggul penguasaan bola, tapi Siti bermain lebih efektif dan mampu menciptakan lebih banyak peluang. Siti membuat 10 percobaan mencetak gol dan 4 diantaranya mengarah ke gawang, sedangkan Barca hanya membuat 4 percobaan dan dua yang tepat sasaran. Barca lebih dulu memimpin berkat gol Lionel Messi pada menit ke-21, yang dibalas Siti lewat gol Ilkay Gwedogan pada menit ke-39, hingga turun minum, skor masih imbang 1-1. Siti -1. mencetak dua gol tambahan pada paruh kedua. Tendangan bebas Kevin De Bruyne pada menit ke-51 membawa tim tuan rumah berbalik unggul sebelum Guedogan menggandakan keunggulan City pada menit ke-74. Kemenangan ini tak mengubah posisi City di peringkat kedua klasemen Grup C mereka mengumpulkan 7 poin dari 4 laga di bawah barca yang punya 9 poin. Jalannya pertandingan City meminta penalti pada menit ke-11 setelah Raheem Sterling diganjal Samuel Umtiti di area terlarang, bukannya menunjuk titik putih. Wasit Victor Kasai justru menilai Sterling melakukan diving dan mengganjarnya dengan kartu kuning. City sempat mendominasi permainan dan memaksa Barca bertahan. Tapi kelengahan mereka berakibat fatal. Dari situasi menekan, tim tuan rumah malah kemasukan lewat serangan balik pada menit ke-21. Siti gagal mematahkan serangan balik kilat barca yang dipimpin oleh Neymar. Neymar kemudian mengirimkan umpan kepada Messi, yang lolos dari kawalan back-back City. Messi lantas menusuk ke kotak penalti dan dengan tenang menceploskan bola ke dalam gawang Barca memimpin 1-0, berselang 3 menit, City punya kans untuk menyamakan skor Tapi, tembakan voli jarak jauh Guedogan dengan mudah diamankan oleh Mark ter Stegen Tak berselang lama, begiliran Neymar yang mengancam gawang City, sial buat dia Tembakannya digagalkan oleh Caballero, City menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-39 lewat gol Ilkay Guedogan. Gol ini tak terlepas dari kesalahan yang dilakukan Sergi Boberto di lini pertahanan Barca, operan Boberto malah mengarah ke Sergio Aguero, yang kemudian mengoperkannya ke Sterling. Sterling tak langsung menembak, tetapi mengirimkan umpan mendatar ke Gwedogan yang tak terkawal. Gwedogan tak menyanyiakannya dan sontekannya merobek gawang barca, berselang 2 menit. Siti nyaris berbalik memimpin, Fernandinho bekerja sama dengan David Silva di kotak penalti barca, tetapi tembakannya masih melebar. Aguero yang mencoba membelokkan arah tembakan juga tak bisa menjangkau si kulit bundar, hingga berakhirnya babak pertama, skor tak berubah, Siti 1, Barca 1. Sterling membuang sebuah peluang emas pada awal babak kedua, dia sebenarnya punya ruang tembak yang cukup bagus saat menerima operan dari Aguero, tetapi karena kontrol bola yang buruk. Peluang emas itu melayang begitu saja. Sterling mencoba memaksakan tembakan dari sudut sempit, tetapi tak mengarah ke sasaran, tak berselang lama. City mengancam lagi lewat tembakan Aguero dari luar kotak penalti. Tetapi, tembakan striker asal Argentina itu masih sedikit melebar. City benar-benar menjebol gawang barca pada menit ke-51. Pelanggaran Sergio Busquets terhadap Silva di luar kotak penalti berbuah tendangan bebas untuk City. De Bruyne yang mengeksekusi tendangan bebas itu berhasil mengirim bola melewati pagar hidup pemain Barca dan menaklukkan Ter Stegen. City sekarang unggul 2-1. Aguero berpeluang menambah keunggulan Siti 6 menit kemudian, dia menanduk bola tendangan bebas Silva, tetapi arahnya masih melenceng. Kecerobohan John Seton dalam melakukan backpass membuat Siti terkena serangan balik pada menit ke-65. Barca sebenarnya punya peluang emas untuk menyamakan skor karena Andre Gomez berdiri bebas dan tinggal menembak ke gawang. Tapi, Gomez malah menyia-nyiakannya, tembakannya menghantam mistar. Semenit kemudian, serangan balik Siti nyaris berbuah gol. De Bruyne menyambar umpan Sterling dengan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola cuma mengenai tiang gawang. City mengubah skor menjadi 3-1 saat laga memasuki menit ke-74 lewat gol kedua Guedogan. De Bruyne dengan cerdik mengirim umpan terobosan kepada Yesus Nafas yang berlari di sisi kanan. Nafas kemudian melepaskan umpan silang. Ada Aguero di mulut gawang dan bola terlihat mengenai tangannya sebelum memantul ke belakang. Bola liar tak disia-siakan oleh Guedogan. Yang sukses menjebol gawang barca lagi, keunggulan 3-1 yang dimiliki City tak berubah hingga pertandingan berakhir, susunan pemain Manchester City, Caballero, Zabaleta, Seton, Otamendi, Kolarov. Fernandinho, Fernando 60, Guedogan, Silva, Sterling, Yesus Nafas 71, De Bruyne, Nolito 89, Aguero Barcelona, Ter Stegen, Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne, Busquets Rakitik, Arda Turan 61, Gomez, Rafinha 77, Messi, Neymar, Suarez Kemenangan pertama City atas Barca, Manchester City selalu kalah dari Barcelona dalam lima pertemuan sebelumnya pada pertemuan keenam, Citizens akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang. City mengalahkan Barca dengan skor 3 1 pada laga Liga Champions di Etihad Stadium, Rabu, tanggal 2 bulan 11 tahun 2016 dini hari WIB. Tertinggal lebih dulu oleh gol Lionel Messi, Siti berhasil membalikkan keadaan melalui Ilkay Dogan, 2 gol, dan Kevin De Bruyne, Sebaca juga. Siti bungkam Barca 3-1, hasil ini merupakan kemenangan pertama Siti dalam menang pertemuan kompetitif dengan Barca. Tim besutan Pep Guardiola itu juga berhasil membalas kekalahan telat 0-4 dari lawan yang sama di Kemno, dua pekan lalu. Ini adalah laga besar buat kami. Kami sebelumnya berada di bawah tekanan. Kami membuat sejumlah kesalahan, tapi pada babak kedua kami tampil sangat bagus dan pantas menang. Ujar De Bruyne seusai pertandingan, Gue dogan. Yang direkrut City dari Borussia Dortmund di bursa transfer lalu, menilai timnya memang tampil sangat baik pada babak kedua dan membuat Barca tak berkutik, kami memulai dengan agak gugup. Tapi setelah menyamakan kedudukan kami kembali percaya diri, babak kedua luar biasa, kami mendominasi Barcelona, katanya, berkat kemenangan atas Barca. City memperbesar peluang untuk lolos ke babak 16 besar, mereka kini menempati posisi kedua di klasemen grup C dengan 7 poin, di bawah Barca yang punya 9 poin. Sterling menemukan kembali gaya aslinya di bawah Guardiola, Raheem Sterling mengaku lebih nyaman bermain di bawah Pep Guardiola. Winger Manchester City itu merasa kini mendapatkan kebebasan lebih besar di lapangan. Sterling musim ini sudah mencetak 5 gol dan 6 assist dari 15 penampilan seperti dicatat Transfermarkt. Khusus di Premier League, dia menorehkan 4 gol dan 3 assist dari 10 partai, sebagai perbandingan musim lalu ketika pertama kali berseragam City. Sterling cuma membuat 6 gol dan 2 assist dalam 31 pekan. Di seluruh ajang, pemain 21 tahun itu punya 11 gol dan 10 assist di 47.